Air terjun, luar biasa banget ya. Ini ada di perbes selatan. Memang di perbes selatan itu kaya dengan pegunungannya yang di banyak sekali air terjun teman. Oke, okay, walaupun tidak tinggi tapi setidaknya kita bisa menemukan air terjun di alam. Oke, okay, indah banget ya. Ketika di dalam hutan, si matahari itu nggak bakal bisa masuk karena kenapa e, banyak sekali pepohonan yang memang menghalangi jalur masuknya si matahari. Kadang cuma saat-saat tertentu aja ketika masuk, ketika lagi panas, itu cuma masuk pun sedikit. Jadi hewan yang di dalamnya itu akan mencari tempat yang hangat. Kalau sedangkan di sini, itu tempatnya tidak hangat dan pasti e, hewan itu mencari tempat yang hangat. Di sini tempatnya cukup dingin dan pastinya lembab banget ya. Biasanya kalau lembab itu ular. Tapi kalau hewan lain eh, biasanya mencari tempat yang lebih hangat dan jauh dari sini. Walaupun di sini udah jauh, tapi ya gimana ya kita belum dapat satu pun. Oke, okay. kita sambil main, sambil suruh-suruhan di hutan ini. Oke, okay. sini banyak sekali udang ya, di pinggir-pinggir sungai banyak sekali udang, oke okay, lanjut. Oke, teman-teman. Kita akan coba mandi ya. Wow, sejuk banget. Airnya cukup sejuk. Kita akan coba mandi di sini ya, menikmati wisata alam secara langsung di alam. Oke, tasnya kita simpan. Kita langsung mandi. Airnya jernih banget, jadi eh, sejuk dan pastinya enak banget. Jadi di genangan air ini selain mandi itu ada ikan. Ada ikan benter, ada ikan lele dan kadang ada udang. Paling banyak di sini biasanya udang sama ikan benter. Kalau ikan lele agak jarang ya. Oke, okay, saya mendapatkan ikan, gede banget. Oke, okay. wow, wow. <tuh>